Untuk Cadiz, Real Madrid terus tempel Barcelona di puncak La Liga. Madrid menutup La Liga dengan kemenangan atas Cadiz dan setelah ini kompetisi teratas di Spanyol itu akan memasuki jeda piala dunia. Real Madrid meraih tiga poin penting setelah mengalahkan Cadiz lewat skor 2-1, Jumat 11 November pagi waktu Indonesia Barat. Di pekan ke-14 La Liga yang digelar di Santiago Bernabeu semalam, Madrid baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-40 melalui sundulan Idermide Mitauto memanfaatkan umpan Tani cross sebelum gelandang asal Jerman itu menambah gol timnya di babak kedua lewat sepakan voli. Cadiz memperkecil ketertinggalan di fase akhir laga berkat gol ex Arsenal Lucas Perez, sebagaimana kemenangan tetap menjadi milik los Blancos. Tambahan tiga poin ini membuat Madrid terus menempel Barcelona di puncak klasemen La Liga. Anak asuh Carlo Ancelotti untuk sementara menempati urutan kedua dengan koleksi 35 poin dari 14 pertandingan berjarak dua angka dari rival abadinya Barca. Hasil ini sekaligus mengantar Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah kalah 3-2 di tangan Rayo Vallecano. Militao telah mencetak 7 gol untuk Madrid di semua kompetisi, semua dengan kepala dan dengan penyuplai assist yang berbeda. Ini juga pertama kalinya pemain berhasil mencetak gol secara beruntun untuk Los Blancos, keduanya di La Liga. Bintang-bintang Los Blancos akan mengalihkan fokusnya ke Piala Dunia 2022 dan baru berkumpul lagi untuk melakoni lanjutan La Liga melawan Real Valladolid pada 31 Desember mendatang. Kylian Mbappe condong ke Real Madrid PSG melakukan banyak hal untuk membuat kalian Mbappe bertahan pada musim panas lalu. Ketika itu Mbappe memasuki waktu terakhir dalam kontraknya. Paris Saint-Germain merayu Mbappe dengan gaji selangit. Selain itu Mbappe juga menjadi raja kecil dengan banyak kekuasaan untuk mengatur. Kabarnya Mbappe bisa menentukan pemain yang akan didatangkan di Depak PSG. Namun belum genap satu musim Mbappe kembali digosipkan ingin hengkang. Tidak jauh-jauh. Pemain depan timnas Prancis itu kembali dikaitkan dengan Real Madrid. Mbappe dikabarkan masih memendam keinginan membela Madrid, bahkan Mbappe diyakini akan mencari cara menuju Santiago Bernabeu pada pertengahan musim ini. Sejatinya PSG tidak ingin Mbappe hengkang, namun pihak manajemen juga sadar akan sulit menahan kepergian Mbappe untuk kedua kali. Oleh karena itu, PSG mulai mencari calon pengganti, satu nama yang mendapatkan atensi khusus adalah Victor Laser. PSG menyanyi Richarlison bisa menggantikan peran Mbappe. Sejatinya Richarlison baru saja berganti klub dari Everton ke Tottenham Hotspur pada musim panas lalu, ia dihargai sekitar 60 juta pounds. Namun pemain asal Brasil itu tidak menutup pintu untuk angkat kaki. Ia ingin bermain dengan kompatriatnya Neymar. Pengorbanan pemain Real Madrid demi bisa main di Piala Dunia Gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga akhirnya terpilih menjadi salah satu pemain yang akan memperkuat timnas Prancis di Piala Dunia Qatar 2022. Pelatih Les Bleus Didier Deschamps memberi kesempatan untuk merasakan atmosfer Piala Dunia untuk pertama kali dalam karirnya. Panggilan dari Deschamps terbilang mengejutkan karena muncul sehari setelah rumor Camavinga tidak dipanggil Les Bleus. Cedernya Paul Pogba menjadi berkah tersendiri untuk pemain 20 tahun tersebut. Kamavinga diperkirakan bakal menjadi pengganti di posisi telandang Juventus itu. Sebuah kehormatan besar bagi saya, sebuah mimpi masa kecil bisa tampil di dalamnya, gila, ujar Kamavinga. Saking senangnya, dia mengaku siap mengorbankan apapun demi membela Prancis di Piala Dunia. Bahkan jika diposisikan sebagai kiper sekalipun. Ambil bagian dalam Piala Dunia itu gila. Jika perlu, saya akan pergi walaupun harus bermain sebagai kiper. Yang paling penting adalah kami memenangkan pertandingan ini, bebernya. Sejauh ini, Kamavinga baru mencatatkan 99 menit untuk Perancis. Sepanjang karirnya, dia baru tiga kali memperkuat Les Blows dan tidak pernah tampil penuh. Di Qatar nanti, Les Blows berada di grup D bersama Australia, Denmark, dan Tunisia. Perancis akan memulai laga piala dunia mereka pada 22 November 2022 mendatang. Saya tidak tahu apa-apa sampai pengumuman list pemain dan saat itu saya tengah keluar bersama keluarga, kata Kamavinga bercerita kepada RMC seperti dilansir dari AS. Saat momen itu semakin dekat, saya merasa melilit kecil di bagian perut. Ketika pengumuman keluar, saya dapat telepon dari Chouameni dan Benzema mengucapkan selamat kepada saya. Kamavinga menambahkan. Real Madrid Incar Victor Oshiman untuk jadi penerus Karim Benzema Pemain Napoli Victor Osimhen dikabarkan mendapatkan satu lagi peminat yang menginginkan jasanya pada bursa transfer musim depan. Klub yang dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasa Napoli tersebut tidak lain adalah raksasa asal Spanyol yaitu Real Madrid. Rupanya Madrid dikabarkan tertarik dengan jasa sang striker yang tampil mengesankan bersama skuad Napoli seperti dilansir Sport. Dari laporan yang sama diketahui apabila ketertarikan Real Madrid tak lepas dari keinginan mereka untuk mencari sosok yang bisa meneruskan posisi Karim Benzema sebagai mesin gol mereka. Karena seperti yang diketahui, usia Benzema sudah tak lagi muda. Oshiman muncul sebagai sosok pengganti yang dinilai bisa menggantikan Benzema. Karena Oshiman dinilai memiliki gaya bermain yang kurang lebih sama dengan gaya bermain Benzema, sehingga Yari didaulat bisa menjadi pengganti yang tepat bagi Benzema di Madrid. Untuk mengamankan Oshiman sendiri bukanlah tanpa halangan. Karena selain harus bersaing dengan beberapa klub besar lain seperti Man United yang juga menginginkan jasanya, Real Madrid harus siap keluar uang banyak jika ngotot ingin mendapatkan sang striker. Diketahui apabila Napoli memasang harga yang sangat tinggi untuk Oshiman, yaitu sebesar 120 juta euro. Alasannya adalah karena Napoli sendiri memang tak mau berpisah dengan Oshiman yang masih menjadi mesin gol andalan mereka tersebut.